Baiklah para sahabat Lesnar kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di malam hari ini Sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan para sahabat ya dari idola kita Yang mana tentunya ini di momen hari bahagia ayah kejora yang sedang berulang tahun Ada tamu spesial yaitu Bang Putra dan Kak Septi memberikan kado spesial para sahabat ya Kejutan untuk ayah kejora nih para sahabat ya Tentunya terlihat sangat bahagia terlihat dari keluarga dedek Lesti ini persahabat ya kita tentunya menunggu kejutan dari Rizky Bilar akhirnya muncul persahabat ya baru saja tentunya setelah selesai syuting Abang Bilar langsung ke rumah dedek Lesti persahabat ya waduh cute banget nih tentunya kita lihat attitude dari Abang Bilar luar biasa banget persahabatnya sedang tentunya waktu ketika masuk ke rumah kita lihat tuh Adab dan attitude luar biasa dari Abang Bilar mencontohkan kepada kita semua. para fans ya harus tentunya bersikap sopan dan santun. Di ya kita lihat juga, tentunya tak luput membawa kado spesial untuk calon mertua. Nih, ya kita lihat sudah ditunjukkan, nih tentunya. Kado spesialnya persahabatnya oleh Abang Bilar Nih kita lihat persahabat tuh Tentunya kadonya Bermerek Gucci nih mahal banget Pastinya persahabat ya Kita Penasaran apa sih isi kado dari Abang Rizky Bilar untuk Calon mertua nih persahabat ya Mudah-mudahan tentunya malam ini kita mendapatkan kejutan spesial dan tentunya pastinya vitamin A akan muncul di jam kunti. Ya, jangan tidur dulu, pantengin terus kabar dan tentunya info-info terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin itu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. bang minum terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.